Baik Bapak Ibu Kita mulai ye. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi wa nasta'in Wa ala dunia wadin Rabbi sadari Wa yasirli amri Wa yang kami hormati, Bapak Ibu Guru semua di seluruh Nusantara, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi ilmu. Bapak Ibu, jadi nanti kita belajar bareng-bareng tentang budaya positif. Untuk mempelajari materi tentang keyakinan kelas Bapak-Ibu Nah, Jadi tujuan kita pada pembelajaran pada malam ini Bapak-Ibu Nanti harapannya setelah nanti Bapak-Ibu belajar tentang budaya positif Tentang keyakinan kelas ini Nanti diharapkan Bapak-Ibu ini memahami Pentingnya memiliki keyakinan kelas. Ini sebagai fondasi dan tujuan agar Bapak-Ibu bisa mengelola kelas dan memecahkan beberapa konflik atau permasalahan yang Bapak-Ibu hadapi ketika mengajar anak didik di sekolah. Kemudian untuk tujuan yang kedua, Bapak-Ibu nanti diharapkan dari kegiatan pembelajaran budaya positif ini nanti Bapak-Ibu dapat memahami proses pembentukan dari beberapa peraturan-peraturan eh, beralih ke keyakinan kelas. Nah, ini nanti Bapak-Ibu, mengapa sih Bapak-Ibu, kok kita tidak membuat peraturan kelas? Kenapa kok kita buatnya keyakinan kelas? Nah, kira-kira Bapak-Ibu, ada yang Tahu tidak, Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus membuat keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Kalau peraturan mungkin bagus, itu... bisa ya, Pak Bisri. Munggu. peraturan itu cenderung terputus, ada... Pak Bisri. Halo, halo, terdengar ya, iya, Pak. Kalau kita, kalau kita membuat peraturan kelas, maka nanti endingnya harus ada hukuman bagi peserta kelas yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan akan lebih tertanam pada pribadi-pribadi siswa. Ini menurut saya pribadi ini, Pak. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Terima kasih, Pak bisri Ya, Bapak-Ibu. Jadi, sebagai seorang guru dalam memberi konsekuasi keyakinan kelas kepada anak, ini memang tepat sekali, Pak Bisri, apa yang Panjenengan sampaikan. Bahwa saat ini kita sebagai seorang guru yang tepat dalam mengelola kelas, itu kita sekarang memberikan keyakinan kelas kepada anak didik tidak memberikan peraturan sebab kalau dengan peraturan itu nanti cenderung akan dilanggar atau di apa namanya dilakukan oleh anak tetapi kalau keyakinan kelas ini nanti antara guru dan peserta didik semuanya meyakini bahwa ini adalah aturan yang akan kita laksanakan di sekolah di ruang kelas kini. Jadi, mengapa penting sekali nanti Bapak-Ibu bisa menciptakan budaya positif di dalam sekolah, terutamanya di ruang kelas Bapak-Ibu, ini memberikan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini nanti Bapak-Ibu itu setidaknya... Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas Itu nanti harapannya dapat menentukan Terciptanya sebuah lingkungan positif Antara seluruh warga kelas Untuk menjadi sebuah kebiasaan Yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif Nah untuk terbentuknya budaya positif itu Bapak Ibu Pertama yang perlu diciptakan adalah Uh, disepakatinya keyakinan-keyakinan dasar bersama antara uh, warga sekolah, baik siswa maupun Bapak-Ibu guru. Karena hal ini nanti, itu nanti akan lebih marahkan anak untuk melakukan pembiasaan. Nah, salah satu contoh seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu Sebelum mengawali pembelajaran, Bapak-Ibu lebih diharapkan lebih baik memberikan keyakinan kelas daripada Bapak-Ibu memberikan peraturan. Contoh seperti ini Bapak-Ibu, anak-anak nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak tahu apa yang harus anak-anak lakukan di dalam kelas. Dan nanti anak harus tahu juga konsekuensinya apa Jika anak-anak melanggar uh, keyakinan tersebut Dan nanti antara bapak ibu dan siswa ini berdiskusi Kira-kira uh, nanti apa yang harus siswa lakukan ketika bapak ibu guru menerima pelan pembelajaran Nah itu harus kita tanamkan, jadi budaya positif itu Nanti mengarahnya juga ke peraturan kita lebih menanyakan ke anak dulu. Kira-kira anak ini nanti yakin tidak dengan aturan yang apa, -apa namanya keyakinan kelas yang kita buat ini nanti bisa ditaati oleh antara anak didik dan seluruh warga yang ada di ruangan kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu. Pertanyaannya yang paling baik, itu Bapak-Ibu memiliki keyakinan yang bersifat lebih abstrak, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu dalam membuat keyakinan kelas lebih abstrak dan lebih rinci, Bapak-Ibu. Itu yang pertama dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak ibu nanti dapat memberikan pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya, nanti jika anak melakukan ini, anak-anak harus siap menerima konsekuensinya, dan itu juga harus kita sepakati apakah anak ini mampu nanti untuk menjalankan konsekuensi tersebut. Nah, itu adalah nanti keyakinan-keyakinan dalam bentuk universal. Kemudian untuk membentuk keyakinan kelas, nanti diharapkan juga Bapak-Ibu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak-Ibu bisa mengeksplor keyakinan kelas positif yang seperti apa, yang nanti Bapak-Ibu terapkan di ruang kelas Bapak-Ibu, sehingga nanti anak-anak itu betul-betul menjalankan aturan itu tidak karena terpaksa. Karena jika terpaksa kan nanti sewaktu-waktu anak bisa berubah kembali Bapak-Ibu. Tapi kalau kesepakatan keyakinan kelas itu kita sepakati secara bersama-sama, nah bisa jadi nanti anak akan terbiasa. Nah oleh karena itu, keyakinan kelas yang Bapak-Ibu sepakati dalam pembuatan dengan anak didik, Bapak-Ibu harus buat dalam bentuk yang positif. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu untuk pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu sebaiknya eh, melakukan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, seperti nanti jika ada anak yang terlambat mengikuti pembelajaran, nah nanti anak-anak harus tahu konsekuensinya. Anak-anak men apa membersihkan sampah yang ada di ruang sekolah. Jadi hal-hal positif itu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, Bapak-Ibu. Terus yang selanjutnya, Bapak-Ibu, pembentukan keyakinan kelas, ini diharapkan dari warga kelas, itu semuanya bisa berkontribusi, Bapak-Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas, kelas, eh, setiap curah pendapat ketika diskusi Jadi jangan sampai ada murid dari Bapak-Ibu itu Keberatan ketika keyakinan kelas itu Bapak-Ibu bentuk Nah, lalu yang terakhir adalah nanti Dari warga sekolah itu bersedia meninjau kembali Keyakinan kelas dari waktu ke waktu Nah, nanti Bapak-Ibu bisa menyesuaikan Kegiatan Keyakinan kelas yang seperti apa yang harus Bapak-Ibu revisi sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah Bapak-Ibu Nah sehingga nanti dalam membuat keyakinan kelas itu tidak betul-betul tidak ada paksaan Bapak-Ibu Nah contoh Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu mengawali pembelajaran silakan Bapak-Ibu utarakan keyakinan-keyakinan yang anak-anak miliki jika saya nanti terlambat sekolah masuk ke ruang kelas apa yang harus saya lakukan anak-anak harus menulis apa namanya kata-kata saya tidak akan mengulangi 100 kali atau bagaimana nah itu nanti konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama Bapak Ibu. Nah, nanti akan kami share Bapak-Ibu contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di ruang kelas Bapak-Ibu. Kemudian Bapak-Ibu, selain keyakinan kelas, ini ada juga yang namanya restitusi Bapak-Ibu. Nah, sebentar Bapak-Ibu saya tampilkan Nah, restitusi, Bapak-Ibu perlu ketahui bahwa di kegiatan pembelajaran yang positif, ini Bapak-Ibu harus memahami tentang restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bapak -Ibu. Nah, restitusi ini, Bapak-Ibu, ini adalah sebuah kegiatan positif yang harus Bapak-Ibu miliki untuk menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan yang pernah murid lakukan, sehingga anak ini dapat kembali kembali. Dalam kelompok karakternya Bapak Ibu Nah salah satu contoh seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu memiliki murid Katakan tidak mengerjakan PR Bapak Ibu Nah Bapak Ibu ketika memiliki salah satu murid Yang tidak mengerjakan PR atau tugas sekolah Nah ini dalam budaya positif yang harus Bapak Ibu ciptakan di sekolah tidak bisa Bapak Ibu langsung memarahi anak karena kalau Bapak Ibu memarahi anak itu nanti anak akan down sehingga nah, ke depan dia mau mengerjakan PR tapi dia mengerjakannya dengan terpaksa Bapak Ibu nah oleh karena itu dengan cara restitusi ini ini nanti ada tiga tahapan Bapak Ibu cara penyelesaian restitusi agar anak-anak ini nanti tetap dapat menjalankan kewajibannya dengan senang hati dan anak-anak juga tidak minder ketika melakukan kesalahan di dalam uh, kegiatan proses pembelajaran di sekolah bapak ibu nah restitusi ini juga bapak ibu juga sama ya dengan proses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 Gali keyakinan Keyakinan Kelas yang pertama kali Sebelum Bapak Ibu Melakukan restitusi Ini nanti ada tiga Bapak Ibu Tahapannya ya. Di antaranya Proses segitiga restitusi Ini adalah menstabilkan identitas siswa Jadi pertama Bapak Ibu oh, Memberikan Penguatan dulu bahwa sebelum Bapak Ibu me, Istilahnya itu Menginterogasi anak didik Nah Bapak Ibu pastikan Stabilkan dulu anak-anak itu Jangan sampai Anak itu ketakutan ketika Bapak Ibu Panggil ketika Bapak Ibu Beri pengarahan Nah salah satu contoh Seperti ini Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mengetahui ada salah satu Murid yang Bapak-Ibu didik itu melanggar kesalahan yaitu menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan jadwal sekolah katakan ya, Bapak-Ibu atau dia memakai sepatu tidak berwarna hitam sesuai peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah lah. dalam proses menstabilkan identitas peserta didik ini Bapak-Ibu langkah yang harus pertama Bapak-Ibu lakukan adalah memberikan, istilahnya itu memberikan semangat dulu. Contoh, Ananda Putri, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi harus bisa memper kesalahan tersebut sama Pak Guru juga pernah salah dan teman-temanmu yang lain juga pernah salah Nah jadi kita mencoba komunikasi Ibu kepada peserta didik agar nanti ketika kita memberikan pengarahan memberikan pemahaman tentang kesalahan kepada anak-anak tidak begitu don Bapak Ibu Nah itu adalah cara menstabilkan identitas anak kemudian yang kedua adalah dengan cara validasi tindakan yang salah Nah mungkin dari tindakan salah yang dilakukan oleh anak didik di sekolah Itu nanti Bapak Ibu bisa menggali beberapa pertanyaan dulu kepada putra-putri Bapak Ibu Kenapa sih kok kamu bisa terlambat sekolah Nah alasannya apa Nah itu Bapak Ibu gali dulu Agar Bapak Ibu Ketika melaksanakan kegiatan segitiga risetisi ini, Bapak-Ibu tidak langsung mengfaunis anak, kenapa kamu sampai terlambat sekolah? Jangan seperti itu, Bapak-Ibu. Itu nanti akan membuat anak merasa apa ya? Merasa dia tidak dihargai di sekolah. Jadi Bapak-Ibu lakukan langkah yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Ananda Putri... Coba jelaskan kenapa Nanda bisa terlambat ke sekolah eh, Iya Pak karena saya tadi malam membantu orang tua saya Untuk mempersiapkan jualan besok pagi Orang tua saya jam 5 subuh harus berangkat Berjualan dan saya membantu orang tua saya Sampai larut malam untuk menyiapkan Barang-barang yang mau dijual di pasar Paginya, sehingga saya tidurnya kemalaman nah, Itu nanti lebih enak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti memberikan uh, solusi kepada anak didik kita Dalam uh, menyelesaikan masalah yang dialami anak didik kita Nah itu adalah tahapan yang kedua Bapak Ibu Kemudian yang ketiga, nah ini barulah Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu jadi Bapak-Ibu ulas kembali, tadi kemarin ketika mulai pembelajaran di awal, Bapak-Ibu kan sudah uh, melakukan kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas, nanti apa-apa saja yang harus kita lakukan di sekolah, dan jika kita tidak melakukan kesalahan itu, nanti konsekuensi apa yang harus kita terima, nah itu nanti kita sampaikan kembali kepada anak-anak nah, contoh jika nah, permasalahannya kok anaknya terlambat datang ke sekolah nah nanti Bapak Ibu sampaikan kemarin kan kita sudah mengsepakati anak-anak kalau nanti dalam kegiatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ada anak yang terlambat ke sekolah apa yang harus Kalian lakukan, nah, itu bapak ibu kembalikan ke anaknya. Jangan-jangan bapak ibu yang membuat keputusan, tapi hasil konsekuensi kesepakatan keyakinan kelas yang kemarin sudah disepakati antara warga sekolah. Nah, itu kita munculkan kembali nanti, sehingga anak akan lebih eh, berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehingga dia tidak melanggar peraturan sekolah. Nah, salah satu contohnya seperti ini, Bapak-Ibu, ketika keyakinan kelas itu sudah kita sepakati bahwa jika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kita kan mengsepakti bahwa nanti jika ada salah satu di antara siswa itu melanggar peraturan sekolah, dia datang terlambat ke sekolah, nah, maka kita munculkan. Ayo, anak-anak, kemarin kita sudah mengsepakati, bahwa jika di kalian ada yang terlambat masuk ke sekolah, tidak sesuai jam yang sudah kita tentukan, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Oh iya Pak Guru, kemarin kita sudah mengsepakati bahwa saya harus meminta izin kepada orang tua saya untuk membantu tidak terlalu larut malam. Sehingga nanti saya bangunnya tidak kesiangan. Nah itu nanti anak dengan caranya sendiri Bapak Ibu akan mencari solusi. Oh Berarti besok saya kalau membantu orang tua ya tidak sampai larut malam. Paling jam 9, jam 10 saya akan minta izin kepada orang tua saya untuk istirahat karena besok saya sekolah. Nah sehingga nanti anak ini Bapak Ibu akan bisa Mencari solusi dalam melakukan kesalahan itu Anak-anak sudah terbiasa Dan aturan ini tidak terlalu ketat Tetapi anak dengan caranya sendiri akan dapat menyelesaikan permasalahannya Nah ini adalah proses segitiga restitusi Bapak Ibu Jadi nanti proses ini juga dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, seperti itu Bapak-Ibu tentang budaya positif, kegiatan restitusi, dan keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Dalam membimbing anak-anak sehingga anak-anak dapat tetap mengikuti kegiatan tanpa memiliki rasa minder dan lain sebagainya. Nah demikian Bapak-Ibu paparan singkat dari kami tentang keyakinan kelas dan permasalahan penyelesaian segitiga restitusi semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu Nah nanti untuk sesi berikutnya silakan jika ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya tentang keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi ataupun Bapak-Ibu ingin menanyakan materi lain tentang PPG kami persilakan Bapak-Ibu. monggo Bapak-Ibu barangkali ada yang ingin bertanya, Pak Bisri atau Pak Agus barangkali. Ya, okay, saya mulai. tadi kelewat. Perkait oh. restitusi segitiga itu Bapak, mau dikilat diulang Bapak Anjir oh, Anjir Pak Agus Jadi gini Pak Agus <tuh> Sebenarnya segitiga restitusi Ini Ini adalah salah satu budaya Positif Yang tidak lain Tujuannya adalah Untuk menanamkan Disiplin positif pada murid, Bapak-Ibu Jadi harapannya uh, Budaya positif itu Akan menjadi kebiasaan Dengan tidak adanya paksaan, Bapak-Ibu Nah Satu contoh seperti ini, Bapak-Ibu Saya akan memberikan to, Bapak-Ibu sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid Dengan Ini Nanti harapannya itu Pokoknya gini Bapak Agus Ciri-ciri restitusi itu Nanti Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan anak Namun untuk belajar dari kesalahan tersebut jadi ketika Pak Agus memiliki siswa yang siswa tersebut kemudian melakukan kesalahan. Nah harapannya dengan kegiatan budaya positif restitusi ini, anak itu mampu belajar dari kesalahan tersebut Pak Agus. Nah itu adalah salah satu manfaat atau ciri daripada restitusi. Nah banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa Uh, ma mencari ya, mencari di sekolah bapak ibu masing-masing. Begitu nge, Pak Agus? Ya, bapak bisa dimengerti. Oke, Pak Bisri Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Uh, mengenai budaya di kelas atau yang Pak Adi paparkan mulai dari awal sampai res itu sih tadi. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, Pak ya. Belum belum berdasarkan santai namun dari SD saya untuk menemukan Itu muaranya tetap sih ada, apa ya istilahnya masih ada hukuman-hukuman. Nah, kalau ini di pengalaman kita, saya bisa atau beli, masukkan, iya. terputus ya Pak Bisri. Modulasi jenengan terputus-putus, bisa diulang Pak Bisri hanya sekejap masukan <coughs> namun tidak berdasarkan landasan-landasan teoritis hanya landasan-landasan pengalaman pribadi itu akhirnya untuk menanam shift positif itu guru sebagai rule of model Istilahnya segala keyakinan-keyakinan kelas itu sudah diatur dalam peraturan sekolah yang nantinya dituangkan oleh guru di dalam kelas-kelas masing-masing dalam bentuk perbuatan sikap maupun perkataan dari seorang pendidik itu sendiri. Maka siswa akan lebih lebih termotivasi untuk meniru, untuk untuk meniru gaya seorang guru, untuk menteladani seorang guru, jadi tidak bermuara pada hukum hukuman Nah, dari uh, apa pra, uh, da, dari peraturan yang sudah dibuat di sekelahan itu dilaksanakan oleh guru sebagai modelnya, tiap Kelas masing-masing jadi jenjang utama di sekolah, jadi bukan di dalam kelas ya Pak, disepakati di sekolah sehingga guru tinggal menuangkan peraturan-peraturan untuk kelas tadi, positif kelas positif tadi, dalam bentuk sikap, dalam bentuk ekspresi kita mau itu alangkah akan lebih ditiru oleh bisnis nah salahnya atau problemnya yang jadi ketika ada siswa yang melanggar atau siswa yang istilahnya melanggar itu jangan terus kita Oke okay. Dengan terus kita beri hukuman, pada akhirnya siswa akan mengulangi, mengulangi, mengulangi. Pada akhirnya nanti hukuman akan terjadi. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka reward menjadi jalan utamanya, jalan jalan keluarnya. Mana setiap, setiap positif yang terjadi atau positif yang dilakukan siswa itu diberi reward itu mungkin itu yang dapat saya uh, saya sampaikan ini hanya sekedar masukan Pak Aki, tapi tidak berjalan pada teori teori terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ye, Pak Bisri Terima kasih atas mas Jadi seperti ini Bapak Ibu Memang betul sekali apa yang disampaikan Oleh Pak Bisri Bahwa sebagai seorang pendidik Sebelum kita Melakukan Keyakinan kelas tersebut Memang sebagai seorang guru juga harus Menjadi role model, Sebagai istilahnya apa ya suritoladan Toladan nah sebelum Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau melakukan kegiatan-kegiatan budaya di positif di sekolah memang pertama harus seperti itu Pak Bisri jadi seorang guru harus menjadi contoh baik dalam tindakan Bapak Ibu kalau kita membuat kesepakatan kelas anak-anak harus hadir tepat waktu jam 7 ya Bapak Ibu juga pertama harus dapat memberikan contoh seperti itu memang betul Pak Bisri nah harapannya setelah Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa mulai dari cara berpakaian juga Bapak Ibu harus serapi mungkin kalau memang Bapak Ibu nanti memiliki keyakinan bahwa anak-anak harus berseragam sesuai Harinya ya Bapak Ibu juga harus memberikan percontohan. Nah, ke kemudian ini Pak Bisri yang memang yang bagian memberikan reward kepada anak, ini sesuai dengan dasar Dian Gosen, ini kurang tepat Pak Bisri kalau kita memberikan reward kepada anak. Karena sebab reward ini, Reward ini biasanya kan nanti anak melakukan sesuatu kan karena memang dia dasarnya mengharap imbalan Bapak-Ibu. Nah, bisa jadi dengan adanya reward atau imbalan itu, nanti ketika anak sudah tidak mendapatkan reward, maka dia akan kembali ke contoh siapa yang hadirnya ke sekolah tepat waktu, Bapak-Ibu akan memberikan hadiah katakanlah nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak memberikan hadiah ini nanti anak akan kembali tapi jadi dia tidak berpegang teguh pada keyakinan kasih yang disepakati dia hanya berprinsipnya pada hadiah tersebut jadi sesuai dengan uh, ilmu terbaru Bapak Ibu yang saya dapatkan dalam pembelajaran budaya positif ini ternyata reward ya memang Bapak Ibu reward juga kadang memberikan stimulus kepada anak tapi dalam melakukan kegiatan pembiasaan reward ini sepertinya kurang tepat Pak Bisri dalam menciptakan kondisi pembiasaan kepada anak di dalam ruang kelas nah ini Bapak-Ibu, saya perlu mengulang kembali Bapak-Ibu. Jadi teori kontrol segitiga restitusi kan pertama, Bapak-Ibu kan mengstabilkan identitas anak. Nah, mengstabilkan ini Bapak-Ibu, teori yang harus kita lakukan dalam mengstabilkan anak kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan jadi salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam konstek menstabilkan identitas anak ini diharapkan Bapak Ibu itu bisa memantik pertanyaan-pertanyaan kenapa sih nak uh, kamu, apa berbuat salah seperti itu? Memang, anak semua orang itu tidak ada yang sempurna, dan berbuat salah itu juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu, atau bisa Bapak Ibu, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bisa Bapak Ibu nanti kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu anak-anak Nah jadi dalam konsep pengstabilan identitas siswa ini kita tidak akan mencari mana yang salah dan mana yang benar Bapak Ibu Nah nanti Bapak Ibu bisa mengolah kalimatnya atau atau Bapak Ibu bisa memberikan Bapak Ibu juga setuju sebenarnya kalau kalau kalian melakukan itu nah jadi itu adalah kalimat-kalimat yang nanti bisa Bapak Ibu utarakan dalam melakukan segitiga restri jadi biar jiwa anak itu stabil Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu e, memberikan atau menanyakan tentang e, keyakinan apa yang harus anak-anak lakukan Nah itu yang pertama Bapak Ibu terus kemudian untuk yang kedua dari segitiga restitusi itu Dalam melakukan validasi Tindakan yang salah Nah ini tujuannya Adalah untuk memenuhi Kebutuhan dasar Agar mereka memahami Bapak Ibu Jadi nanti Tindakan yang harus Dilakukan itu seperti apa Dengan cara-cara Yang efektif Sehingga nanti Anak itu dapat memiliki tujuan tertentu untuk mengontrol dirinya sehingga mereka eh, dapat memberikan alasan-alasan yang tepat. Nah salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki siswa yang melakukan kesalahan nak padahal kamu bisa melakukan jadi, uh, gini, gini, Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kok kamu melakukan itu. Contoh, murid Bapak Ibu tidak mengerjakan PR. Nah, nanti, Bapak Ibu dalam melakukan validasi tindakan yang salah, itu Bapak Ibu kan bisa memakai pertanyaan seperti itu: "Kamu pasti punya alasan nak. kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR?" Nah, nanti kan anak akan menyampaikan, iya Pak, tadi malam saya e, mengantuk karena siangnya kecapean bermain. Nah, ini adalah salah satu contoh validasi tindakan yang harus Bapak-Ibu e, sampaikan ke anak. Sehingga nanti anak itu bisa menguraikan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sehingga nanti kemudian hari anak-anak tidak melakukan ulang kegiatan kesalahan tersebut atau boleh Bapak Ibu seperti ini nak kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih inovatif Nah itu kan nanti anak kan akan menggali dengan penyampaian yang Bapak Ibu sampaikan Oh iya ya itu juga bagus tapi kata Pak guru ada lagi yang harus saya lakukan untuk mengubah sikap yang paling baru. Nah, jadi itu adalah eh, dua di antara segitiga restitusi, yaitu mengvalidasi tindakan yang salah. Nah, lalu yang terakhir, Bapak-Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi ini, dalam penerapan budaya positif di sekolah, Ketika Bapak-Ibu mendapatkan siswa-siswi Bapak-Ibu di sekolah melakukan kesalahan, nah, yang ketiga adalah Bapak-Ibu dapat menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya apa Bapak-Ibu? Ini adalah untuk memotivasi, memotivasi diri anak didik. Jadi sesuai dengan teori kontrol Bapak-Ibu bahwa motivasi secara internal ini ketika nanti identitas sukses telah tercapai ya dari langkah satu dan langkah dua tadi nanti anak-anak ini siap untuk dihubungkan ke nilai-nilai yang dia percayai Bapak Ibu sehingga berpindah menjadi orang yang dia inginkan Nah itu nanti Bapak Ibu juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan apa yang anak-anak percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga di sekolah nah sehingga kenapa kok anak-anak sampai melakukan hal itu atau nilai-nilai umum apa yang kita sepakati ketika anak-anak melakukan kesalahan tersebut nah jadi keyakinan kelas yang sudah Bapak-Ibu tentukan di awal pembelajaran, itu nanti Bapak-Ibu gali kembali. Bapak-Ibu tanyakan, atau bisa seperti ini. Coba anak-anak bayangkan, anak-anak pengen tidak di dalam ruang kelas ini eh, tersusun ruang kelas yang ideal. ideal maksudnya, Seperti apa sih ruang kelas yang ideal itu ketika anak-anaknya diajar harus bagaimana sikapnya? Nah itu nanti Bapak-Ibu tanyakan dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah sehingga nanti dengan bapak ibu melakukan restitusi tiga restitusi ini nanti anak-anak itu insya Allah akan dapat melakukan pembiasaan dari kesalahan-kesalahan yang sudah anak-anak lakukan itu anak-anak dapat memperbaikinya sehingga dia dapat kembali belajar dengan karakter yang lebih kuat nah seperti itu Bapak Ibu budaya tentang budaya positif yang harus Bapak Ibu lakukan ketika menjumpai eh, anak didik Bapak Ibu miliki melakukan kesalahan jadi seperti itu nge, Pak Bisri ya untuk budaya positif ya Mungkin barangkali dari Bapak-Ibu, guru yang lain. Ada yang ingin bertanya? Boleh silakan. Mau tentang persiapan PPG boleh. Mau daya positif sekolah juga boleh, Bapak-Ibu. Atau sudah paham, Bapak-Ibu? Nah, ini nanti saya saya share materinya, nih Bapak-Ibu. Ini saya share materinya. Nanti Bapak-Ibu bisa download ya di via chat grup ini nanti Bapak Ibu bisa download materinya tentang budaya positif nah ini sudah saya share Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu pelajari lebih dalam tentang cara penyelesaian segitiga institusi demikian Bapak Ibu Paparan singkat dari saya tentang budaya positif di sekolah. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan Bapak-Ibu bisa via chat WhatsApp nge, untuk pemahaman Bapak-Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah Bapak-Ibu masing-masing agar nanti ke depan Bapak-Ibu sebagai seorang pendidik bisa melakukan inovatif, bisa melakukan transformasi pendidikan Sehingga nanti Bapak-Ibu dapat menyiapkan putra-putrinya sesuai dengan tujuh profil pelajar Pancasila Dan Bapak-Ibu juga dapat menyiapkan anak-anak menjadi generasi emas untuk menghadapi era revolusi abad 21 Nah ini adalah uh, salah satu perencanaan Pak Menteri atau Mas Menteri dalam tahap uh, Merdeka Belajar yang poin lima Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu dari saya kiranya sudah cukup karena waktu sudah jam 9 lebih belas dari kami, saya akhiri, sebelum ada kami akhiri, jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Nidina Siratul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.